Assalamualaikum, selamat datang di channel cece Kali ini aku mau bikin kacang keribu. Nah, ini cocok banget untuk isian toples lebaran seperti ini ya. Tapi ini aku gorengnya agak kegosongan, tapi enggak apa-apa. Ini aku akan tetap bagiin resepnya buat kalian dan ini kacangnya, aku siapin 250 gram aja ini aku siapin tepung terigu 5 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan, dan juga tepung berasnya 1 sendok makan nah ini juga aku siapin telur 1 butir, dan juga royco ayam seperti ini 1 saset aja, dan ini bumbu yang akan aku halusin ini aku pakai daun jeruk secukupnya dan juga ini cabai merah besar 4 aja, supaya nggak pedas dan ini bawang putih 2 siu Nah ini aku akan halusin bumbu ini dulu ya Jadi aku halusin yang ini Bawang putih, cabai, dan juga daun jeruk Nah ini aku blendernya nggak pakai air Jadi aku tambahin langsung telurnya seperti ini Dan juga gulanya akan aku halusin sekalian ya Supaya nanti nggak terlalu lama untuk ngaduknya Nah seperti ini aku haluskan dulu Aku blender Nah setelah aku blender seperti ini Aku mau masukkan dulu Tepung terigu ke dalam wadah Seperti ini Juga aku mau masukkan Tepung berasnya yang tadi Ini ukurannya satu sendok makan munjung ya ini Aku masukkan dulu Ke dalam wadah juga Dan juga aku mau masukkan royco rasa ayamnya Satu saset seperti ini Setelah itu aku mau Masukkan juga garam Sepucuk sendok aja Sendok makan Nah ini aku aduk-aduk dulu Supaya tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Ini aku mau masukin juga bumbu yang udah aku blender tadi ya Langsung dimasukkan seperti ini Aduk-aduk hingga tercampur rata Nah kalau dirasa ini kurang Airnya kurang Jadi ini aku nggak tambahin air Tapi aku mau tambahin telur aja ya Ini nanti dan ini aku udah tambahkan satu butir telur ya ini aku juga mau masukkan kacangnya ini kacangnya udah aku masukkan seperti ini aduk-aduk hingga tercampur rata nah ini lebih gampangnya kalau kita aduk pakai sendok aja ini aku aduk-aduk dulu pakai sendok makan seperti ini Supaya benar-benar tercampur rata dan semuanya terkena dengan adonannya ya Jadi ini benar-benar terasa berat kalau kita aduk-aduk seperti ini Masukkan ke dalam minyak yang panas Saran aku minyaknya jangan terlalu panas ya Supaya nanti hasilnya nggak gosong seperti yang aku bikin ini Nah setelah kita masukkan kita pisah-pisahin begini ya Supaya nanti hasilnya bagus lakukan terus sampai benar-benar ini udah terpisah semuanya ini aku gorengnya pakai api kecil aja supaya nggak terlalu gosong keparahan ya tadi itu udah nah ini udah kecoklatan tapi ini agak kegosongan sih kalau menurut aku ini hasilnya udah keras banget pas manisnya juga tapi kalau saran aku ini lebih manis tuh enak jadi sesuai selera aku ya kalau bikin itu biasanya lebih suka manis dan ada gurihnya sedikit dan ini aku lanjutkan untuk menggoreng kacang sisa adonannya yang tadi ya lakukan semuanya sampai selesai ini dia hasilnya udah kres banget udah kriuk juga manisnya udah enak ini juga udah ada gurihnya ini cocok banget untuk cemilan maupun ide jualan pas bulan puasa ya jadi ini itu udah cocok banget untuk isian toples nah buat kalian yang suka dengan video aku ini jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like share dan komen supaya channel aku ini makin berkembang terima kasih semoga bermanfaat dan wassalamualaikum